Karena dibalik kita menyendiri, usilah, maka akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecerdasan otak. Otak itu akan cerdas, akan runcing apabila sering menyendiri. Kalau kenapa Hati kita keras. Kenapa kita sulit menerima nasihat? Kenapa ilmu yang kita terima ini sulit kita kuasai? Jawabannya yang asli: kamu tidak melakukan empat perkara ini. Kalau empat perkara ini dilakukan, tentu kamu akan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kewalian hmm? akan diberi kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa empat perkara itu yang menjadikan kita terangkat kewaliannya dan ini dilakukan oleh para awliya wali-wali semuanya ngelakuin empat makanya wirabatnya udah diwali hmm? apa empat perkara itu hmm? yang pertama Uzila. Yang pertama adalah usilah Makna daripada usilah itu adalah menyendiri. Kalau masih masih latihan-latihan masih seperti kamu itu itu, jangan sering-sering kumpul sama orang, sering menyendiri. Kecuali kalau kamu itu udah punya pangkat derajat yang tinggi sudah tidak bisa terpengaruh oleh siapapun silahkanlah lah, kumpul siapa kalau perlu itu sering neng tempat-tempat diskotik, tempat karaoke nggak apa-apa. nunggu sampai iya nih kamu melihat ayam Tontonan doy sahabat nih nah. nunggu, sahabat kalau masih seperti itu perbanyak menyendiri, ya, nah. perbanyak menyendiri. Saya menyendiri terus, Ustadz. Di mana? Di kamar, Ustadz. Apa manfaat menyendiri kalau kamu bawa buka membuka kesana kemari? Itu namanya enggak usilah namanya. Hmm? Apa manfaatnya kamu menyendiri sementara kamu menjelajah alam semesta? Menyendiri itu ya di lepas. Hmm? Jangan ada siapa-siapa. Hmm? Karena dibalik kita menyendiri usilah, maka akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecerdasan otak. Otak itu akan cerdas, akan runcing apabila sering menyendiri. Kalau kumpul lama orang banyak itu nggak runcing. Orang itu kalau menyendiri otaknya itu akan mikir, akan tafakur. Hmm? Dan memang ini harus dibimbing Sama orang. Nggak bisa terus kamu menyendiri sendiri menjiluh gua terus ngerti-ngerti mati menjiluh gua. <tuh> <tuh> Nomor dua Alcu Perbanyak lapar Santri wara, Belum sempat lapar Makan lagi Belum sempat lapar Makan lagi Ulama-ulama huh? mengatakan Barang siapa yang sehari semalam Makannya dua kali Kalbaha'im Koyok kewan. Karena kambing-kambing itu makanya pagi hari sama sore hari. Seperti ayam juga pagi hari sama sore hari. Bagaimana jika lo ada santri di dimatian mangane pengen telung? <laughs> Dengerin ini. Hah? Saya dari pagi makan satu kali. Belum makan. Hah? Makan satu kali. Bu ini nanti ada jadwal makan ngerti Urusannya urusan ya. <Sandiklerin> kode <Saniklerin> Alju perbanyak lapar. Yang dimaksud perbanyak lapar ini bukan berarti apa itu makannya satu kali. Enggak, enggak, enggak, enggak seperti itu. Apa manfaat makan satu kali kemudian balas janjiamu? Tantu peng papat. <Suselse Aufgabe> <Sangarp apo> <Suselse> makan saya satu kali, jumbul-jumbul tando e pengwaki. Lebih banyak makan kamu tiga kali tapi sedikit sedikit dulu. Artinya perut kamu itu nggak kenyang. Enggak ada santri yang sholat undangan terus, sholatmu kok undangan terus? Cuma lihatlah, udah muntah. Bila begini udah muntah, makan kebanyakan. Huh? Mata hati orang itu akan hidup apabila perut ini itu dalam keadaan kosong. Kalau perut dalam keadaan penuh, maka enggak hidup itu. Hmm? Tidak hidup itu. Makanya orang itu kalau makan kenyang, kemudian yang terjadi adalah ngantuk. Karena hatinya tertidur. Ya, lambungnya itu sibuk. Krek, krek, krek, krek, krek, krek, sehingga otot-otot ini pengennya istirahat. Makanya dia ngaji itu ngantuan. Sehingga ngaji ngantuan itu petengahnya menganiaknya. Kau gering, mister Dre. Ya, oleh gering, mertua kan cacing. Baik, soal Bukan masalah makan sedikit, enggak. Ya, makan orang itu yang lebih banyak. Eh? Alju. Nomor pertama, al -uzilah. Menyendiri. Sering-sering menyendiri. Nomor dua adalah Alju. Nomor tiga adalah As-Sahar. Eh? Sahar itu artinya itu melek. Santri yuk tuh ngulat-ngulat, tuh ngulat-ngulat koyo gumbel mkiyo. Santri koyo capek nontong. Santri yuk koyo lawa, turah-turuh, turah-turuh. Kalau lawa ngono gramat. Kalau tidur kepalanya di bawah sampai ian yang keramatnya lu di mana nggak <SILENCIO> <SILENCIO> masalah nirulowo nggak masalah tidur kamu kakinya di atas kepalanya di bawah kalau kemurahan gitu hmm? perbanyak melek santri itu kalau bisa itu jangan lebih tidur lebih dari 4 jam jangan saya tadi malam tidur itu mulai jam 2 jam 2, jam 3 bangun, terus tidur lagi. Berarti tiga, tiga jam. Hmm. Sampai sekarang tiga jam. Hmm. Dilatih itu, dilatih. Dilatih mulai sekarang. Hmm. Jadi al eh, menyendiri. Al-ju, eh, lapar. Eh, melek. Hmm. Jadi apa itu? Yang pertama adalah sering menyendiri. Nomor dua adalah lapar. Nomor tiga adalah lapar. Apa itu? Matanya terjaga, jangan tidak tidur. Dan yang terakhir adalah asumtu. Asumtu itu jangan kaki ngomong. Lu kok usah kok ngomong terus? <laughs> Kalau ngomongnya baik, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ngomong yang tidak baik hmm. Kalau ngomong baik sih silakanlah ngomong Terus ngecipris kayak tukang adul jamu ya. oh, Monggo bapak bapak ibu ibu Monggo monggo seribu tiga seribu tiga Monggo monggo monggo monggo ya Silakan kalau ada manfaat tidak apa-apa Kalau nggak ada manfaat jangan Tidak ada seorang santri Yang makannya banyak Tidak tidur huh? apa itu huh? makanya banyak, tidak tidur kemudian sering kumpul-kumpul sama teman-teman, huh? dan terakhir kaki ngomong, sulit ini, terangkat waliannya sulit orang-orang dulu itu kalau masih bidaya, apa itu dalam pelatihan-pelatihan itu beliau-beliau itu ada di dalam gua ada di pucuk-pucuk gunung nggak mau ngomong beliau-beliau huh? itu kalau makin Zaman dulu itu kiai-kiai kalau pesan sama santrinya, Kang, makanya nggak boleh pakai nasi. Setiko dawuh kiai, makanya pakai daun singkong. Kalau ngambil daun singkong dari bawah, jangan dipetik di atas. Hmm? Itu pun satu hari, satu santri nggak boleh makan lebih dari tiga helai. Tiga helai, gini. Hmm? Ini ke Almu baru tadi program ini, boyong nggak boleh. yang berbohong, ya tidak ya tidak tapi mulai di, <laughs> dengerin ya jalan ini, apa manfaat juga ilmu? kewagian ilmu, kitabmu sampai geden-geden eh? apa manfaat kebanyakan ilmu? sedikit ilmu, diamalin sering-sering menyendiri, jangan kumpul-kumpul teman, jagongan yang kalau penting, eh, kalau nggak penting atau nggak usah jagongan. Ya no ya ini bahsuma saile ini kamar. Menowe tidak ada sesuatu yang memutuskan perkara. <laughs> menyendiri gitu menyendiri. Jangan banyak makan, makan ya makan, satu centong atau dua centong Masih cili-cili satu, satu centong, ya Habib Hasan ya dua centong Habib Hasan satu centong ya Diring-diring enam lagu Kau gede ya, butuh banyak bahan bakar Lagi kaya, silapangin satu centong saya akan melek jangan banyakkan tidur tidur cukup kalau malam itu nggak usah nambah-nambahi saya akan santri setiap sehari itu satu jam kalau bisa itu setengah jam kalau bisa nggak usah tidur Hmm. Oh, pengin keramat, keramat apa? zaman huh? dulu itu santri-santri itu belajar di dalam kamar itu, saking tenanane eh, belajar, nyampe lali dino. Setelah keluar toh kaget dia. <laughs> lewang Lawang belajarnya apa? Kan belajarnya kan pulang dari jumatan. Belajar tenanan keluar dari kamar itu, lu kok Jumat mana? <laughs> orang-orang benar-benar Jumatan setelah dicek, dia di dalam kamar 7 hari 7 malam hmm? nah, zaman dulu belum ada speaker nah, sekarang kebibinan speaker hmm? 7 hari 7 malam hmm? dengerin kang sampai ini apa-apa? Kamu mau di sini seribu tahun tapi terang-terang Rasul Alim naik bentukmu guniku. <laughs> <tuh> eh? eh? <tuh> mana daripada lapar yo ya, jujuk jen jen. Ngalap cucokan mana di pondok lah bu, di pondok makannya tiga kali. Ulama-ulama nah, mengatakan barang siapa yang makan dua kali kalbahm, koyok kewan. Bagaimana jika lu Al Mu'barok ini makannya tiga kali? Hmm? Aku masih menjawab, yurau popo. Asal lo juwaret. Ya, daripada makan sepisan, makan waki. <laughs> sepisan, sepisan, sepak wakul. <laughs> Dilatih ya. Dilatih yang, yang hebat. Ya, yang hebat. Semoga kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala amin alamin. Alhamdulillah, Bila Alamin